Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Eh, ya, diharapkan jadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. <tuh> soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau toke mendapat pahala baik sekali pukulan dua kali sampai empat kali karena jika memang seperti itu terlihat kejam menurut saya bagaimana ustaz? teman-teman sekalian persoalan sebelum masuk ke cicak ya, sebelum masuk ke cicak ada di hadis muslim hadis 2238 riwayat saat bin Abi Waqas termasuk nanti di al-bukhari nomor hadis 3359 riwayatnya kumushrek sebelum masuk ke persoalan cicak anda mesti paham itu hikmah Allah. ketika menciptakan sesuatu makhluk abad itu, itu terdiri setidaknya dari tiga hal tiga yang pertama ada ujian kemaslahatan makhluk itu dicipta supaya kita mengambil maslahat kebaikannya aja dari situ seperti saat Allah menciptakan lembah misalnya buat ciptakan lebah, ya. Ketika diciptakan kan buat supaya kita ngambil madunya kan, madunya ambil, madunya ambil, masya Allah antum nggak pernah persoalkan lebahnya, diambil manfaatnya dari madunya, dari sengatannya untuk obat dan sebagainya. Di hewan ini, ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk kita, supaya kita mendapatkan maslahat dari situ. Setiap antum ambil, niat karena Allah ada pahala di situ, dan lebah menunaikan tugas sesuai dengan izin Allah ta'ala dan perintahnya. Kedua. Ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa sebagai ujian yang hadirkan mabarak di situ supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus kita hindari. Ada keburukan yang harus kita hindari. Misal nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya. Dia memang mesti, misal dieksekusi, dibunuhkan kan? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor di diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik ke kehidupan kita. cuman dirinya dengan persepsi yang kotor. Ini ada... Masalah ujian Madura maksudnya, dan ada yang kotor, yang gak bagus, kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya, tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya, ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, ya, masya Allah turun ayat di situ, Quran serah kedua, al-baqarah ayat dua puluh posisi paling kanan, tadi tengah sampai dengan ke bawah. Allah itu enggak pernah punya rasa malu. Kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kebaikan masalah untuk kita. Jadi, kenapa Antum enggak pernah tanyakan? Kenapa enggak tega membunuh nyamuk? Kenapa enggak mengatakan kejam membunuh nyamuk? Dia kan? Jadi, persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh. Itu ada ujian bagi kita yang menampilkan madorat di situ yang harus kita kemudian hilangkan. Kalau Allah enggak tampakkan, maka bahaya untuk kehidupan kita. Termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian madorat, di samping ujian keimanan. Ya, ada mabarat Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ Ada bakteri Echoli yang dia bawa Ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya Yang dimakannya punya kotor juga Apa makanan cicak? Nyamuk. Nyamuk Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu Dia diciptakan oleh Allah Bukan diciptakan untuk dibunuh Diciptakan untuk menandakan ada mabarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ya, Ada yang kotor, ada yang gak bagus termasuk dirinya sendiri maka Nabi menyampaikan riwayat bin Abi Wakas yang Nabi ya alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi wasallam selalu memerintahkan untuk membunuh cicak, membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. memang diciptakannya untuk menunjukkan itu nah harus dibunuh dia, harus dibunuh. Ketika anda bunuh itu bukan cuma anda pahala di situ tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin karena jin senang di tempat yang kotor makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat itu jin biasanya ada juga di situ karena senang di tempat-tempat yang kotor senang di tempat-tempat yang yang kotor jelas begini wa di dan nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil hewan fasik kecil selain membawa kotoran dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar nabi Ibrahim supaya semakin menyala Ya, diharapkan jadi dingin dan teduh ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Pahalanya di situ dengan sekali pukul dan 100 kebaikan, ya, berdasarkan hadis Al-Bukhari dari Ummu Shureq, nomor hadis 3359. Dan terbunuhnya cicak itu menghadirkan ya, bagusnya kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Lalu disini.